Aduh gimana ya beli ini gimana ya? Aduh giman gimana ya pembelinya? Mainan-mainan, ayo dibuat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Three, two, one, jump. Jualan-jualan siapa mau beli. Ada buaya, ada obdo mobil pembangunan, dan penyaratan, mobil pemadam, geret, polisi, polisi, buku, dan dan ular-ularan, dan penciptan, dan game, dan squid game. De makanan makanan dan untuk menggunakan masak masakan dan de dokter terang untuk dan de touris tulisan dan untuk untuk teruskan normal normalan kayu dibeli siapa mau beli siapa siapa mau beli jualan jualan ada yang beli ini. <laughs> ratus ribu hah? Hmm, murah banget <tuk> <tuk> salah murah banget eh salah eh salah mahal, mahal banget oh no, no. ya dong aku kan orang kaya <tuk> Kabur yuk Eh, mainannya yeah, di mana? Tinggi-tinggi Mana ya, orang ini Ngambil mainannya Eh, kalian ya Ini ngambil mainanku